Thank <laughs> you. Jepol dulu Akan jepol dulu Saya Beliana saya 5 16 tahun Saya bersekolah di SMA Negeri Satu Lirung SMA Negeri Satu Lirung Sejak kapan adik Beliana Bawa-bawa speed ini? Sejak SD kelas, SD kelas 6 SD kelas 6 ya Itu Belajar di diajar oleh siapa itu? Opa. Opa ya, opa yang ajar. Kong kemudian sekarang? Sekarang sudah dipandu dengan Papa. Papa yang so pandu sekarang eh? ya? Karena opa so tua jadi. Ah, kenapa sampai Beliana suka membawa bawa-bawa speedboat ini? Ya tarik suka aku ikut speed lebih tantangan lebih mantap dong. Oh jadi karena ada tantangan ya? Wah hebat sekali. Eh, kenapa Kong? Kalau ada tantangan, nyanda takut, tidak merasa takut ya? Nyanda. Hmm. Siapa yang banyak rasa takut? Karena tolong keluarga semua kelahiran dari orang pulau, ke orang laut jadi istri biasa. Oh, jadi karena memang suka biasa di laut dan. Yes, no. Sekarang ada lomba speed. Bila anda ada ikutnya, nyanda? Sebenarnya mau ikut, tapi mau. Cuma kita dari perempuan banget. Oh, cuma siapa soal? Malu atau bagaimana? Nggak malu, cuma malu soal menyalip. Oh, malas orang jalia-lia. Hmm. Jadi kalau sekarang kan Biliana seorang orang so banyak kenal, ya toh? Seorang so putri Porodisa yang hobinya bawa-bawa eh, speed, ya toh. Jadi bawa -bawa, jaga bawa-bawa jaga taksi juga speed ya? Iya, bak hmm. Kalau tak ngamak de papaknya ndak larang atau? Jaga larang, ada bilang mau hitam, mau sakit, mah rasa lebih suka di laut daripada ah. di cuma di rumah daripada pulang sekolah cuma bermain bermain lebih baik bagiku daripada apa batas wow hebat sekali inilah guys ini contoh anak yang mengabdia berbakti pada orang tuanya takut hitam dan biliana? Nono nah, kan kalau sembako kuliah tetap mutapusi. <laughs> <laughs> kalau sembako kuliah dan tetap mutapusi. Nono kalau mau kuliah mau kuliah kemana jurusan apa? Rencana mau masuk dulu angkatan dulu. Oh mau masuk angkatan? Kalau misalnya memangnya tidak jolos di angkatan, baru mau kuliah mau pendeta. Oh mau kuliah pendeta? Jadi pak eh, angkatan tent TNI atau polisi? Mau coba semua. Mau coba semua. Ya. Mudah-mudahan Pak Kapolda dan Pak eh, Dandi Berapa dengar ini ya. <laughs> ini ada seorang putri Perodisha yang pemberani. Nah, kemudian ke depan eh, masih mau. Sampai kelar SMA masih mau bergiat di... Masih mau bawa speed. Masih mau speed. Hmm. Nanti-nanti kalau sudah di orang. Kalau dia bawa speed berarti ada pendapatan. toh nah, Kalau pendapatan dia bikin apa? Kalau pendapatan misalnya kan satu penumpang puluh ribu. Hmm. Kalau udah lebih baru mau berbagi dua dengan papa. Oh, jadi papa henar dalam nama ini. <laughs> <laughs> mar papa mendukung ini? Iya, papa Hen Tenang, bapak lagi Mamak uh, Mamak Mama lagi uh, Oke okay, terima kasih adik Beliana uh, Semoga sehat-sehat uh, Diberi keselamatan ya adik uh, Oke okay, Makasih Nah ibu sebagai Orang tua dari Beliana Bagaimana ibu melihat Beliana? Apakah ibunya tidak khawatir Soal Beliana? Khawatir sih ada cuma, ya, bagaimana soal hobi kan? oh soal hobi ya. jadi ibu masih mendukung, ibu mendukung sampai sekarang sampai sekarang bagaimana ibu melihat keseharian belian apakah eh, bilang jangan atau bagaimana hmm. ada kata-kata jangan tapi tetap hmm. ya suka, <laughs> hobi dan. Oh, karena memang dia hobi? Mungkin, iya, hmm. mungkin dari turunan, orang <laughs> sangir. Oh, oh iya, iya. Jadi harapan ke depan seperti apa? Mungkin dia akan kuliah atau bagaimana? Iya, kuliah menurut anak Beliana, menurut angkatan Tuhan sayang berkenan, Tuhan berkenan buka jalan, semoga anak ini bisa berhasil dalam cita-cita menjadi Angkatan. Angkatan. angkatan, ya. Semoga anak adik Beliana ya, ya. Eh, diberi kesehatan supaya bisa sampai suruh selesai SMA kemudian bisa mengikuti angkatan. Iya. Oke, terima kasih ibu. Oke, bye.